Selamat siang, terima kasih ibu-ibu asesor Terima kasih LSP para setelah Setelah Uji sertifikasi MUA BNSP Republik Indonesia Terima kasih anak-anakku tercinta, Anda memang hebat uh, Selamat dan sukses ke rumah Rias itu Bambang yang sudah menyelenggarakan uji kompetensi MUA Dengan hasil yang sangat memuaskan dan berjalan lancar Para peserta uji UJK MUA pada kesempatan ini semua oke, okay, semua lulus, semua berkompeten Dan jangan pernah lelah untuk belajar Semoga teman-teman MUA yang sudah lulus bisa menjadi MUA yang berkompeten dapat e, bersaing di masyarakat mm. Terima kasih sukses mm. Selamat siang, terima kasih Kami sudah berkumpul di tempat ini untuk kunci kompetensi dan luar biasa kami semua berkat ilmu dari Ibu Itut Bambang yang mana memberikan ilmu teknik make up yang sangat-sangat bagus Jadi kami sudah Terima kasih karena kami dapat ilmu yang luar biasa yang kami tidak dapatkan di kampus manapun Hanya di kampus itu Bambang <tuh> <tuh> Yogyakarta